Oke, okay. okay. Hari ini teman-teman halo, halo semuanya halo. Saya dengar saya halo. Halo. Oke, okay, saya tadi yes. sudah cek audionya. Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Nah sekarang kita berhitung dulu ya. Coba ya, coba berhitung dulu ya. Oke. Okay. Uh, satu bahasa Inggrisnya apa? One. One. Oke, okay. tirukan saya ya, Mas Bakti ya. One. One. One. One. Two two okay, two three three itu berapa? tiga 3 ya. four four five five eight, five six, six seven, seven, seven eight, eight, eight, nine nine ten oke okay, ulang lagi yuk coba dari ini dari Fatan dulu yuk silahkan Fatan yuk dicoba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oke good fokus ya Fatan oke okay. terus kemudian Alexa coba yuk Oke, okay, Alexa, coba yuk. Halo, Alexa. Yes, what happened? Uh, I want you to count one, two, ten. Satu sampai sepuluh, coba ayo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Oke, okay, good ya. Yeah. Oke, okay, selanjut ke Sanja. Halo, Sanja, coba ayo. Can I go toilet toilet? One, yes. two, three, four, five, six, seven, 8 9 10. Oke, tadi sekarang sudah ini sudah. Abdullah sudah pasti bisa ya. Sebentar-bentar ya. Oke, okay. tadi sudah Nah, sekarang kita akan belajar dari 11 ke 20 ya. Oke, okay. perhatikan Mas Bakti yang ini. Kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan gak teman-teman? Adik-adik, kelihatan enggak? Kelihatan oh, so. kelihatan ya. Oke, okay. ini bacanya bagaimana? Eleven, eleven, eleven, ya, eleven, eleven, ya, eleven. Coba tirukan Mas Bakti. eleven, eleven, eleven. eleven. Oke, okay. good, eleven, ya. Jangan, eleven, eleven, ya. Kalau, eleven itu gajah itu, loh, eleven, ya. Ini, eleven, ya, eleven. Oke, okay. yang ini, twelve. Wow twelve, ya, Wow itu artinya dua, dua belas, yang ini. 13, sepuluh, oke okay. artinya sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, yang sepuluh, sepuluh, sepuluh, oke yang sepuluh, sepuluh, bagaimana? sepuluh, sepuluh, oke sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, Terus, ini 19. 19. Oke. 20. 20. Oke. Kita ulang lagi dari sini ya. nol, ya. Oke. nol, nol, nol, nol, nol, nol, nol, 12. nol, nol, nol, nol, nol, nol, nol, nol, nol, nol, nol, nol, nol, Nah, good. nol, okay. 14. 15 sixteen, 16 15. 17, 17. 18, 18 19 19 20. 20 20 Jadi boleh 20, boleh twenty ya. Jadi boleh bacanya dua-duanya boleh. Boleh 20, boleh twenty. Boleh tergantung kalian mau pakainya yang mana tapi lebih bagus memang bilangnya twenty ya twenty itu bagus ya nah sekarang kita lari ke sini ya nah inilah lebih enak lagi ini kan 20 ya ini kan dua jadi tinggal ditambah 21. puluh satu berarti twenty one twenty one twenty two oke twenty three bet terus ayah semuanya ikutan yuk twenty four twenty four twenty five twenty ngerti-ngerti ngerti-ngerti and for 40-40 itu artinya empat kalau 14 tadi apa for party 14 kalau 14 itu 14 kalau 40 for Puluh okay. ya. Jadi yang t itu dia artinya puluh puluhan. Kalau tin itu dia artinya belas belasan, gitu ya. Jadi 13, tiga belas, itu tin tin tin, gitu ya. Tapi kalau t ti yang belakang itu artinya puluh puluh. Jadi tiga puluh, empat gitu ya. Oke ya, seperti itu ya. Oke, nah, oke. Sekarang saya cek lagi deh. Uh, siapa ya tadi? Coba Fatan yuk. halo Fatan? Yeah. Coba dari tiga puluh sampai empat yuk! Mas Batu uh, mas bantu yuk! Oke, okay. 31 31 Oke, pelan-pelan, tiga puluh lima, tiga Terus, tiga 6 six, 6 Oke, okay, 30 37 Oke. 38 38 thirty 39 okay. four, 14 40 ya, 14. 40. Enggak pakai enggak pakai tin. 40. Nah, good. Jadi kalau tin itu nanti dia artinya belasan. Yang pakainya 40 gitu ya. Oke ya, terus ya. Kes, kemudian ini deh, uh, tadi ini sudah, loh. Ini ada, ada ini, ada yang baru. Siapa oh, Raihana? Halo Raihana, halo. halo halo Raihana. Sudah bisa berhitung belum? Udah sampai, sampai berapa? Bisanya sampai berapa? Pake sampai bahasa pakai bahasa Inggris sampai, sampai berapa? Sampai sepuluh, sepuluh ya? Oke, coba ya. Yeah. Pelan, pelan yuk, coba pelan-pelan yuk. Mas Bakti, bantu ya. One. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, tay. Uh, okay. Oke, ulangi kata Mas Bakti ya: seven, seven, eight, eight, nine, nine, ten, ten. Jadi ini dibaca nine ya? Iya. Yeah. Ten, ya Oke, okay. terus ini 11 11 jangan 11, eleven 11 terus. Ini 12 12. 13 14 15 benar, benar. 15 15 Okay. 17 18 19 okay. 20. Oke, okay, good ya. Yeah. Step 14 15 15 ya, yeah, teman-teman ya, yeah. Alexa, Alexa kenapa angkat tangan? Why? Why you raise your hand? So what number is 1? Uh, I can count at 1 uh, sampai 100. Yes, I know, but you don't need to ya, nggak perlu ya, Mas Bakti yakin kalau Alexa bisa, cuma memang Alexa uh, to, ini apa ikuti saja ya. Nanti kalau 100 waktunya habis ya, oke. Uh, yang lain dulu ya. Oke, sekarang uh, tadi sudah ya. Nah itu kita sampai hari ini belajar sampai 30 dulu ya. Oke, sekarang untuk terakhir kali ya. Nanti uh, ini pertemuan lagi kita tak apa belajar lagi ya, tambah lagi gitu ya. Oke, it, ulangi Mas Bakti ya. One. One. Good. Pakai W ya. One. Gitu ya bacanya. One. Two. Two. Two. Three. Three. Three. Three. Four. Four. Four. Five. Five. Five. Six. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. ulangin deh. Ulangi lagi yang delapan. Eight. Eight. Good eight. Jadi ada di belakang ya. Nine. Nine. Ten. Ten. Eleven. Eleven. Eleven. Eleven. Eleven, Eleven. Eleven. Okay, good. Eleven pakai v ya, jangan pakai p ya. Oke. Okay. Kalau pakai p itu orang sunda ya. Eleven. Eleven. Eleven. Eleven. Oke. Okay. Uh, twelve. Well, thirteen, thirteen, fourteen, fourteen, fifteen, fifteen. Jadi bukan fifteen ya tapi fifteen. Sixteen, sixteen, seventeen, seventeen, eighteen, nineteen, nineteen, twenty, twenty. 21, 21 22, 22 23, 23 24, 24 9, 25 26 26, 26, 26 27, 27, 27 28, 28 28 29 29, 29 30, 30. 30. Okay, ya. Nanti dihafalkan ya kita uh, kalau ketemu lagi nanti kita ini tambah gitu ya. Jadi pelan-pelan dulu sampai 30, nanti kita tambah sampai 100 gitu ya. Untuk Alexa sudah bisa, nggak apa-apa nanti ini ya. apa Belajar lagi ya. Mungkin bisa tapi penyebutannya kurang gitu, makanya belajarnya sekarang gitu ya.